ting ding ding halo guys kenalin nama aku Arin nama panjangnya Arina racun yang mematikan Arin Cepetan sini, harus yang rapi Aku anak pertama dari dua bersaudara Jadi kali ini Eh salah, salah Eh, eh, eh, eh Arin Bener-bener nih anak Dibilangin gak bisa sekali Harus berkali-kali rupanya Sini cepetan Sekarang aku berada di dalam rumah Tepatnya di ruang tamu Karena kan aku dan keluarga aku semua Tempat berempat aja sih Desa Alin